Nah. Dan angka ini ya, berarti dia. Oke, okay, hari ini kita coba jaring beranyut lagi. Biasanya saya jadi kameramen. Hari ini saya naik, naik pangkat, itu pegang jaring. Jadi ikuti keseruan kami dan bagi kawan-kawan yang nonton video ini tolong di share, di subscribe. Uh, semoga video kami ini bisa lebih berkembang lagi. Semangat. Ya terima kasih yang menonton video ini. Teman-teman nih Pak Kim mau nahannya ya? Ya Pak Kim? Memasang. Eh memasang nih ya. Bukan nahan ya Pak Kim? berkanyut Kita sudah siap ya Nih Pak Danu yang megang ya Pak Danu mau merasakan sensasinya seperti apa oke Pak Kim oke, oke. kita mulai beranyut, teman teman Ini kira-kira berapa lama nih Pak? Sepuluh menit Sepuluh menit ya? Sepuluh menit kita angkat Kita sampai tikungan di situ kita angkat Oh dekat kapal itu Pak ya? Dos Dikuskan dos Sampai sembilan Sampai jam berapa Pak? sampai jam 9 cukup tiga jam aja tiga jam aja ya perlu lama-lama tiga -lama jam 3 Rasa jam. sensasinya seperti apa pak bapak pegang itu ini kalau jaringan ini sensasinya itulah kalau ditabrak jaringan itu apa denyut-denyut gini dia? Oh, terasa, di, terasa di tangannya pak ya? Tabrak-tabraknya. Apalagi yang babonnya, wow oh, luar biasa. Oke, okay. ini kita angkat lagi ya. Nah, ini bagian lagi, ini bagian apa? Itu dia. Dan nampak ya satu ya. Tadi Pak Hakim bilang berapa ekor Pak Hakim? Berapa ekor? Pak Danu? 13 ya 10 ekor minimal 10 ekor ya di saya tiga ekor saja kawan-kawan satu ya Hai ekor tiga ekor Ups lah, Wah, uh. tempat, tempat, tempat, tempat, tempat. Itu akibat apa tuh predator kayaknya Bang ya? Nam. Hmm. ya kemlapat yang tadi tadi ya Delapan sembilan, sembilan. Aduh, <laughs> Awak <laughs> <laughs> yang <laughs> pegang masih tidak tahu. Sembilan ya. Bismillah. Sepuluh, yeah. <laughs> sebelas, <It's a> sebelas. <laughs> Minimal. <It's a little. laughs> Dua belas Oke, sebelas ekor ya pak Bonus Mana bonusnya pak Akan mahal Lais tumbiring ya oh. Udah langka Udah langkah nih pak langka Oke okay, oke okay, oke okay. kalau nanti banyak ini pasang lagi ya. oh apa tuh Pak Kim? naik lagi, Oh lumayan juga Pak Kim, Wih besar Pak Kim, oh, uh besar ini Pak? mahal, mahal kan dulu oh, hmm. tuh per ton itu yang sebab Pak Dorong bisa size-nya. Oh, uh, tadi lagi, Pak ya. Baik. Oke. Ini pokoknya dua ekor ya, lais miring. <tuk> coba, coba. Selawang gak ada pagi, Gim eh solo ngapa namanya paking ikan kacuk-kacu -kacu. <laughs> teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini mencari ikan dengan air tawar ya. ikuti terus kesuran kami ya berdoa ya bersama kemiramin kami ya di channel Fisherman siar river mohon juga para para suhu master-master angler angler yang pernah ya mohon juga untuk dukung channel saya ya agar channel kami ini lebih berkembang di sejagat lah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk hasil pak Untuk hasil hari ini cukup lumayan banyak hmm. Ada slice tembiring Ada dua ekor Lumayan besar-besar Ini yang babon ada dua ekor Lebih lah tadi pak ya ada, Oke, dah Balik kita lagi ya